update dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore menjelang malam hari ini Bok akan memberikan informasi terbaru sebelumnya kita ke kabar pertama para sahabat ya kita lihat ke passion Rizky Tila tentunya tas yang dipakai abang pilar ketika tentunya mau berangkat ke lokasi syuting persahabat ya perhatikan ini tentunya harganya sangat luar biasa melebihi harga sepatu yang dipakai semalam persahabat ya kita lihat di bandrol seharga 47.213.777 rupiah Wow fantastik persahabat ya Tentunya luar biasa harga tasnya aja sebegini harganya luar biasa kita makin bangga mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan barokah persahabat ya untuk tentunya abang rizky bilar amin ya Robalamin. Kegunaan berikutnya para sahabat kita lihat di sini ada sebuah undangan spesial terbaru nih wow tentunya match sangat luar biasa abang Bilal sedang membaca teks Persahabat ya. Wah, wow. luar biasa Persahabat ya. Doakan yang terbaik nih untuk idola kita. Mudah-mudahan dilancarkan dan disukseskan hari ini untuk syutingnya Persahabat ya. Luar biasa penampilan selalu tampil menarik, selalu tampil keren Persahabat ya. Ini adalah salah satu kebanggaan untuk kita semua Final fans. Mudah-mudahan kita selalu kompak, mendukung, mengidolakan dan selalu mendoakan yang terbaik untuk rezeki. <tuh> Untuk Lesti dan Rizky Bilar, unggahan tersebut telah di- kembali oleh akun Instagram Laisla Lovers, underscore official. Ada kalimat caption yang dituliskan: "Semangat Mas Bilar, kerjanya pengen manggil Mas Aja, wah!" Wow. <laughs> kayak orang Jawa ya persahabat ya tetapi kita doakan terus mudah-mudahan Mas Bilar selalu diberikan kesehatan dan kelancaran berikutnya kita lihat juga persahabat terunggah dari IG-nya Kanova ya tentunya baru saja Kanova mengunggah sebuah postingan tas terbaru yang mana ini adalah hadiah dari adik tercinta Rizky Bilar yang sangat luar biasa persahabatnya memberikan tas mahal kepada kakak tercinta yakni Kanova Pratini persahabat ya luar biasa ini adalah salah satu contoh bahwa adik kakak saling menyupport saling menyayangi persahabatnya ya luar biasa kita patut bangga mudah-mudahan keluarga Leslar semuanya selalu diberikan kesehatan dan berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan terbaru dari Bang Derry para sahabat ya. Yang mana Bang Derry mengunggah sebuah postingan kebersamaan bersama Bang Ari dan Bang Adlin juga. Luar biasa ternyata sore hari ini Bang Derry juga ada di lokasi syuting JWB para sahabat ya. Wah mudah-mudahan ada kejutan tentunya kalau sudah kumpul pastinya bakal ada surprise yang sangat luar biasa dari Lesti dan Rizky Bilar para sahabat ya. Mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan, tentunya tunggu saja info selanjutnya. Dan berikutnya para sahabat kita lihat, di sini ada vlog terbaru di channel YouTube-nya Rizky Billar Namun tentunya sudah di -take down para sahabat ya. untung saja ini ada momen yang tersimpan, momen cute dari Leslar. Perhatikan tangga Dedek Lesti, yang lap keringat Rizky Billar para sahabat ya, tentunya tanpa diketahui. Tertangkap kamera momen yang paling bapak Yang paling cute Yang kita dapatkan Persahabat ya melihat begini Kita sudah merasakan kebahagiaan Dari Lesti dan Rizky Bilar Unggahan tersebut lagi unggah Dari post kembali oleh akun Senal Putih Bilar Kalimat di juga dituliskan Dielap keringatnya Manis banget sih kalian Kayaknya baru diarsip Nanti juga ada di lagi channel YouTube-nya Kakak sabar ya Tuh persahabatnya lagi di Arsip tentunya mohon bersabar, pasti akan muncul kembali. Mudah-mudahan ada kejutan yang sangat bahagia buat kita semua para fans. Tetap menonton channel ini bersabat ya, kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.